Selamat malam Berjumpa lagi dengan saya, DGS Official Malam hari ini Kita live untuk Membahas mengenai batu penjuru dan juga mengenai batu karang Salam jumpa kembali, selamat malam semuanya Kita akan live Beberapa saat ke depan Mohon eh, Bapak Ibu memberitahukan pada saya kalau sinyal saya terganggu karena memang di sini sedang kurang bagus, sinyalnya sehingga nanti bisa eh, membantu saya juga ketika banyak berbicara namun tidak terdengar di sana. Eh, Bapak Ibu, di dalam kitab suci itu banyak kalimat-kalimat yang hampir sama ya. Selamat malam juga. Cien. Banyak kalimat-kalimat yang hampir sama Tetapi mempunyai konteks yang berbeda Sehingga Orang seringkali menyamanyamakan Padahal konteksnya berbeda Ya, misalnya yang kita bahas malam hari ini Sebentar, Pak Manok, saya undang dulu ya Yang kita bahas malam hari ini adalah Mengenai Batu penjuru atau batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan juga batu kaki digunakan oleh orang, ya untuk membuat argumentasi, ya, baik itu menentang tentang perkataan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus, maupun untuk membuat pernyataan-pernyataan lain yang sama sekali berbeda konteksnya. Jadi, Bapak-Ibu, ketika kita membaca kitab suci, penting sekali untuk kita e, mengetahui konteksnya. Karena apa? Kalau kita tidak mengetahui konteks, apalagi perikopnya tidak dibaca, maka pengertiannya akan berbeda. Sama seperti ketika Rasul e, Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Petrus, yaitu e, dengan mengatakan, Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, berbeda misalnya dalam beberapa surat Rasul Paulus, itu menyebut Yesus sebagai batu karang. ya Yesus sebagai batu karang. Misalnya dalam 1 Korintus 10, ayat 4, kemudian Ibrani 13, ayat 8, kemudian Efesus 2, ayat 20, Sampai 22, Matius 7 ayat 25. Nah nanti kita akan membahas mengenai perbedaan dari apa itu batu penjuru atau batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan apa itu batu karang yang dimaksud dalam beberapa perikop kitab suci yang lainnya. Sebelum itu saya serahkan dulu kepada Komandan 1 yang akan memimpin kita dalam eh, diskusi malam hari ini. Komandan satu pimpin kita dalam doa lah sekali-sekali ya. Ada? <laughs> eh, gimana ya? <laughs> ya, baik. Selamat malam teman-teman yang eh, sedang nonton pada malam hari ini. Kita akan membahas seperti kemarin kita udah janjikan ya, walaupun kita sedikit telat karena saya tadi ada kegiatan dan eh, dari komandan gas juga ada kegiatan ya komandan ya. Sama-sama capek ini kita dari, dari kegiatan kita. Tapi kita tetap harus gaskan teman-teman. Kita akan membahas apa itu batu penjuru dan apa itu batu karang. Apakah sama saja pemaknanya atau berbeda nih? Kita harus tahu apa maksud dari penulis menggunakan kata batu penjuru dan batu karang. Nah ini pasti akan merujuk kepada beberapa hal yang menjadi dogma gereja katolik. Dan berapa hal juga yang menjadi dasar iman kita mengenal yang namanya uh, pengajaran yang rasuli atau apostolik ya teman-teman. Ya sebelum itu sebelum kita memulai pada malam hari ini KTKC-nya, ada baiknya kita memulainya dengan doa walaupun saya doanya belum sempurna tapi disempurnakan ya nanti sama Tuhan <tuh> masih belajar ya. Mari satukan hati kita kita berdoa. Suaraku gak delay kan, teman-teman. Terdengar, terdengar baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang bertata di Kerajaan Sorga, Bapak, pada malam hari ini, kami berkumpul, Bapak, untuk melakukan pewartaan, Bapak, berkati kami, Bapak, sertai kami, Bapak. Berikanlah kami, Bapak, rahmat, Bapak, agar kami mampu, Bapak. Menjelaskan Bapak dengan sangat baik Bapak kepada teman-teman yang ingin Bapak mengetahui Ajaranmu Bapak yang benar Bapak Biarlah dan melalui kami juga Bapak Mereka bisa mengenal engkau Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang maha bijaksana Bapak sertai lidah kami, sertai mulut kami, sertai pikiran dan hati kami Bapak biar apa yang kami Cerminkan, Bapak, melalui perkataan kami, Bapak. Berak itu, Bapak, menyenangkan hatimu dan layak di hadapanmu, dan berak ini menjadi berkat bagi yang lain, menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi mereka, agar mereka mengenal kekatolikan Bapak lebih dalam lagi. Biarlah mereka, Bapak, mengenal kami, Bapak, sebagai kepunyaanmu, Bapak. Kami serahkan, Bapak. Doa kami Bapak ke dalam tangan pengasihan melalui perantaraan putramu, Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kami yang bersatu dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan pengantar memberi pengantar Ya. Teman-teman ya. kita kan... ini. Ya. Iya. Itu Charles Cai mau naik tuh. Ya, kita pada malam hari ini kita akan membahas yang yeah. namanya Batu Penjuru dan Batu Karang Apakah sama pemaknaannya atau berbeda? Karena ada banyak sekali orang yang pertanyakan Mengenai pemaknaan Batu Karang dan Batu Penjuru ini Yang disebabkan menyatakan bahwa Oh bukan seperti itu pemaknaannya Jadi seperti uh, tafsiran pribadi dan bukan yang menurut dari iman gereja Nah Bagaimana iman gereja memandangnya Dan bagaimana gereja memandang hal itu Ini yang akan kita bahas teman-teman Seperti itu komandan Ini sepertinya sinyalnya Bermasalah ya, ya. Terdengar suara komandan Terdengar, terdengar. Suara komandan terdengar Baik-baik komandan Ya, Oke, lanjut. baik. Iya. Suara saya lancar kan? Lancar, tapi uh, di ya, ini layarnya lancar, kayak, lancar. kayak ini jeda-jeda, uh, Komandan. Iya, ya. Sebentar. Karena yang saya ini lagi masalah ini WiFi ini. Sebentar. Oke. Uh. Sudah sudah lancar belum? sayang sekali ya kalau nggak lancar Ini ya. sudah ya dan ya oke okay. sudah lancar ya ya, ya. masih sedikit putus-putus tapi oke okay. Baik, teman teman-teman oh, suaranya masih terdengar kan nggak apa-apalah ya. uh, saya sebentar saya tutup saja dulu ya ininya ya supaya lancar ya, ya. Baik sebentar tutup saya tutup aja, kamera saya bentar-bentar ya. Saya tutup dulu kamera saya. Gak apa-apa ya, Bapak-Ibu ya. Kalau gak kelihatan saya, gak apa-apa. Ya. Oke. Okay. Uh, bagaimana, Komandan? Lebih lancar atau bagaimana? Sangat lancar. Lebih lancar ya? Ya. Ya, baik, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan mengenai batu penjuru dan batu karang. Nah, teman-teman uh, semua... Kenapa bisa timbul juga pemikiran pembahasan semacam ini? Ada beberapa orang yang membaca kitab suci itu secara setengah-setengah. Sehingga mereka memberikan pengertian-pengertian ketika menemukan kalimat yang sama atau menemukan kata yang sama itu diartikan secara sama begitu saja, tanpa melihat konteksnya. Ya, Nah saya beri contoh saja dulu sebelum saya masuk kepada bagian ini Nah biasanya teman-teman di dalam kitab suci kita itu kan kita harus membaca sesuai dengan latar belakangnya Misalnya jika itu bentuknya puisi ya atau saya memakai kata sastra ya Dalam alkitab itu ada banyak sastra yaitu bisa sastra puisi Ya kalau kita membaca sastra puisi seperti kitab Mazmur Ya artikanlah sebagai sastra puisi Jangan diartikan sebagai sejarah jadinya Karena di dalam sastra puisi Pasti ada bahasa puitis Contoh apa Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak Ya jangan diartikan secara rafiah karena itu konteksnya puitis, itu sastra puisi namanya. Kemudian, di dalam kitab suci kita juga ada yang namanya sastra sejarah. Sastra sejarah namun tidak sama dengan sejarah modern. Ya, Tidak sama dengan sastra modern. Ini harus kita pegang ini. Contoh. Sejarah pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir. Ya, jangan diartikan seperti sejarah penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Itu sudah masuk ke sejarawan atau sejarah, eh, sejarah modern. Jadi penjabarannya tidak seperti dalam sejarah kitab suci. Karena kitab suci ditulis bukan bermaksud menyampaikan sejarah dalam arti seperti sejarah modern, tapi yang mau disampaikan adalah bagaimana penyertaan Tuhan di dalam sejarah perjalanan manusia, terutama orang-orang Israel. Kemudian, ya, mungkin saya ceritakan dulu sejarah apa namanya sastra-sastra ini. Mungkin ada sekitar lima, baru nanti saya masuk kepada topiknya. Ada bentuknya, bahkan ada yang bentuknya novel, sastra novel. Ya. Ada yang bentuknya sastra novel, Bapak Ibu, Saudara-saudariku. Contoh, ketika teman-teman membaca kisah Esther atau Ruth, atau beberapa dari kisah Daniel, bentuknya itu diceritakan seperti penceritaan novel. Ini bukan berarti itu novel, bukan, tapi itu memakai sastra. Maka nanti di lain waktu saya mengatakan, kalau Anda mau belajar sastra, belajar dari Alkitab. Jadi, nggak perlu ber, bertanya mengenai sastra di luar sana. Alkitab itu sudah memuat banyak sastra. Saya punya teman seorang penulis, dan dia terkenal karena dia eh, hebat dalam menulis puisi. Saya bertanya, saya pernah bertanya kepadanya, Kawan, Kenapa kamu kok bisa eh, hebat banget menulis puisi? Dia bilang begini: "Saya terinspirasi dari Alkitab." Lalu saya tanya, "Di mana kamu terinspirasi itu? Di dalam Kitab Mazmur, dalam Kitab Amsal, dalam kebijaksanaan Salomo, dalam Kitab Sirah, dalam Kitab Yakobus." Lalu teman saya yang lain lagi, dia pinter menulis novel. Saya juga pernah bertanya kepadanya, kawan, kamu ngambil di mana atau terinspirasi dari mana menulis novel? Dia bilang, saya terinspirasi dari Alkitab. Ada di dalam kitab seperti misalnya Esther, Ruth, dan beberapa kitab-kitab lain yang ceritanya itu mirip alur novel. Itulah kenapa ada dikatakan Kitab suci itu juga ada yang menggunakan sastra novel. Kemudian yang selanjutnya, ada juga sastra epos. Ya, sastra epos. Ini semacam eh, cerita, tanda petik ini ya, semacam legenda. ya Semacam legenda, tapi bukan legenda ya Bapak Ibu. Ceritanya bukan legenda, tapi... Cara menceritakannya seperti legenda Misalnya kisahnya Simpson Bapak Ibu pasti pernah baca ya Delilah dan Simpson kalau nggak salah namanya Itu ceritanya seperti menceritakan epos Jadi ada bentuk-bentuk penceritaannya itu seperti menceritakan legenda-legenda kuno Itu ya jadi, diceritakan kehebatannya, lalu apa yang dia lakukan, lalu kejatuhannya seperti apa. Nah, itu dia memakai model sastra epos. Kemudian, Bapak Ibu, di dalam kitab suci juga yang kita miliki, ya, seperti Injil dan lain sebagainya. Ya, tentu saja itu juga ada beberapa yang mirip dengan sastra-sastra tadi, ya. Nah supaya tidak terlalu panjang sebenarnya sastranya banyak ya ada sekitar 10 ya bahkan lebih ya kalau kita lihat orang-orang eh, yang belajar secara eh, detail mengenai kitab suci itu pasti tahu sastra-sastra itu maka saya memohon maaf kepada teman-teman nanti yang mengetahui sastra-sastra itu kemudian eh, jika ada yang saya sampaikan itu salah gitu ya nah sekarang kita masuk kepada topik. Bapak-Ibu, eh, di dalam kitab suci kita itu ada kalimat-kalimat yang sama, namun pengertiannya berbeda. Berhubung yang kita bahas adalah tentang batu penjuru dan juga atau batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan atau eh, dan juga batu karang, maka kita harus masuk kepada konteks. Mari kita lihat dulu Kitab suci kita, ya, saya buka kitab suci ini di dalam surat-surat Rasul Paulus, terutama dia selalu mengucapkan kata batu karang, batu penjuru yang merujuk kepada Yesus. Nah, ini harus kita bedakan, ya. Rasul Paulus itu mengirim surat, lalu di dalam... Apa yang dia tulis, dia konteksnya adalah menceritakan bahwa Yesus itu adalah batu penjuru atau batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi ini Rasul Paulus nih yang menyampaikan atau nanti Rasul Petrus juga menyampaikan. Lalu konteks yang lain, konteks yang lain adalah Tuhan Yesus yang bicara. Tentang batu karang Oke, sekarang kita lihat dalam surat Rasul Paulus um, Mungkin saya dibantu oleh komandan Satu, 1, 1 Korintus 10 ayat 4 komandan Baik, sebentar ya Oke Oke, sambil menunggu komandan Satu, saya bantu baca saja dulu Teman-teman, 10 ayat 4 mulai dari 3 aja, gak apa-apa. Baik, ini suaraku kedengaran ya? Sangat jelas, ya? Baik. 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka makan semua minum-minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, nah teman-teman, ini Rasul Paulus mengirim surat kepada umat di Korintus. Dia flashback tentang cerita bagaimana Musa ketika orang-orang Israel kehausan, lalu dia memecahkan batu karang. Nanti Bapak Ibu baca ya kisahnya ya. Jadi orang-orang Israel bersungut-sungut. Nah ini nanti konteksnya ke situ ini. Jadi orang-orang, jadi mau dikatakan begini, kita yang sekarang itu juga Israel yang baru gitu, kira-kira begitu. Dia mau mengatakan itu. Maka kita ma, meminum dari batu karang rohani, gitu ya, kira-kira begitu ya. Batu karang rohani yang dimaksud oleh Rasul Paulus di situ adalah Kristus. Nah, saya coba pelan-pelan e, menyampaikannya, begini. Di sini kan dikatakan bahwa Israel sebagai suatu peringatan. Ini judul perikop dari Kitab Suci. Kita flashback kepada kisah orang Israel bersungut-sungut kepada Musa karena mereka kehausan dan kelaparan. Lalu Tuhan bertanya kepada Tuhan, Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini bagaimana ini orang Israel ini? Sudah dibebaskan dari perbudakan, mereka sekarang mau bersungut-sungut kepadaku. Mereka minta makan, mereka minta minum, mereka kehausan. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memecahkan batu karang. Lalu mereka diberikan minum. Oke. Sekarang, seperti kemarin kita sudah membahas di bagian pembahasan konsili Yerusalem, Kristus, ya, Kristus, adalah Musa yang baru, yang memberikan minuman rohani kepada umat yang mengikuti Dia. Maka Rasul Paulus di sini menceritakan mengenai bagaimana pengikut Yesus menerima makanan rohani, minuman rohani dari batu karang rohani. Yaitu siapa? Yaitu Kristus. Nah, ini bisa kita melihat seperti tipologi. Bagaimana Musa memecahkan batu karang pada kisah pembebasan bahasa Israel. Dan ini adalah pada masa perjanjian baru, orang-orang yang mengikuti Yesus adalah Israel baru. Bagaimana mereka mendapatkan makanan dan minuman rohani melalui Kristus. Atau, dari batu karang itu sendiri, yaitu Kristus. Nah, konteksnya di sini, sudah jelas ya Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud batu karang di sini, jelas adalah Kristus. Dan bukan yang lain. Karena dia membuat tipologi. ya. Mungkin ada yang bertanya, tipologi itu apa? Jadi tipologi itu, Bapak Ibu, di perjanjian lama itu pernah terjadi. Ya. Bisa dikatakan merupakan gambaran yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya, atau di masa yang terjadi di zaman Kristus itu, itu pernah terjadi di masa lampau yang serupa dalam pemaknaan yang berbeda, ya. Oh, suka jangan dikesimpulkan dulu. Ini baru satu ayat yang dibahas ini, ya. Nah. Jadi, Bapak Ibu, dalam konteks 1 Korintus 10 itu yang dibahas adalah tipologi Musa memecahkan batu karang, lalu keluarlah air diberikan minum kepada orang Israel dan Rasul Paulus membuat tipologinya di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 bahwa kita memperoleh makanan minuman rohani dari batu karang rohani. Ingat loh di situ jelas tulisannya batu sekarang rohani, yaitu Kristus. Oke, okay. saya kira cukup ya ayat in, itu uh, komandan satu penjelasannya. Yeah. Supaya kita beranjak ke ayat lain. Oke. Okay. ya yeah. Kita beranjak kepada Ibrani 13 ayat 8. Kalau paman Charles menambah boleh ya. Oke. Okay. Gimana, Paman Charles? Satu korintus, satu ya, tempat ya. ditambah. Oke, oke. Ya. ya, Silakan, udah, udah nggak perlu, udah cukup lengkap, udah cukup lengkap bro. Ya, oke, okay. baik. Nah, kita sekarang, kita buka Ibrani, silakan eh, juga komandan satu ya. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Baik, Ibrani 13 ayat 8. Saya bacakan untuk kita semua. Ini suara kedengaran ya? Sangat-sangat hmm. kedengaran. <laughs> ya, Ibrani 13 ayat 8, teman-teman. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke. Di sini perikopnya adalah tentang nasehat dan doa selamat. Kenapa saya kaitkan dengan Ibrani 13 ayat 8? Minuman rohani dari batu karang rohani yang tadi, yang kita terima, yang dikatakan dalam 1 Korintus 10, itu tetap sama dari dahulu sampai selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa batu karang rohani itu jelas adalah Yesus Kristus. Sesuai tipologi bagaimana Musa memecahkan batu karang rohani itu. Dan ini tidak ada kaitan dengan batu karang yang dimaksud oleh Yesus. Kepada Petrus dalam Matius 16 nantinya. Ini masih berbicara Rasul Paulus mengirim surat. Lalu menjelaskan siapa Yesus. Dan dia mengatakan, dia menunjukkan tipologi tadi. Mengenai batu karang rohani yang dia ceritakan. Sekarang kita beralih, ya. Efesus 2. Kita banyak buka Kitab Suci nih hari ini. Kita buka Efesus 2. Ya. Efesus ya. 2 ya. 20 sampai 22. Baik. Efesus 2 ayat 20 sampai 22 ya teman-teman. Saya bacakan untuk kita semua. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan. Nomor 22 juga ya? Oh. ya Boleh. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oke. Okay. Nah, ini juga di dalam pembahasan kita kemarin dikatakan bahwa gereja itu didirikan atau dibangun di atas dasar para rasul dalam istilah apostolik. Lalu kemudian dikatakan, Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itu di ayat 21. Nah, Bapak ibu saudara-saudariku, Rasul Paulus di sini sedang menyampaikan bahwa persatuan umat Allah itu ada di dalam Kristus Yesus. Dan tentu saja karena ada di dalam Kristus Yesus, maka umat Allah itu di dalam bangunan yang dia bangun itu atau di dalam hirarki yang tersusun itulah, kita dapat menemukan, kita dapat menjadi bait Allah yang kudus. Ini mau mengatakan apa? Karena gereja dibangun di atas para rasul tadi, dan nanti ada kaitannya dengan rasul Petrus yang dipilih sebagai pemimpin supaya tersusun. Ya, supaya tersusun rapi ya maka dari itu tentu saja kepemimpinan rasul-rasul nanti terutama rasul Petrus tidak terlepas dari, ban, dari batu penjurunya yaitu siapa? Kristus Jadi gereja yang didirikan di atas para rasul itu tidak boleh terlepas dari batu penjurunya. Siapa batu penjurunya? Yesus. Nah, batu penjuru inilah yang memilih orang-orang tertentu di dalam bangunan itu supaya rapi, supaya tersusun. Ya. Maka dalam iman katolik dikatakan bahwa Kristus mendirikan gerejanya dan menetapkan hirarki-hirarkinya. Menetapkan secara tersusun dengan memilih pemimpin dari... Itu tidak bisa tercapai apabila gereja yang didirikan di atas para rasul ini... Terlepas dari batu penjuru. Maka batu penjuru dan para rasul yang dipilih oleh Kristus itu harus satu padu. Itu harus dipersatukan. Itu harus satu semangat di dalamnya. Sehingga tidak terjadi yang namanya perpecahan. Justru ini menunjukkan kepada kita bahwa karena Kristus ada di dalam gereja itu, maka persatuanlah yang ada. Maka dikatakan tadi, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu, hanya tukang bangunan yang tahu yang saya ceritakan. Batu penjuru itu, kalau Bapak Ibu, nah kalau saya salah nanti boleh dikoreksi. Kalau zaman dahulu, nggak tahu zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, waktu saya kecil. Ketika orang-orang membangun sebuah bangunan, itu kalau zaman sekarang kan pakai paku bumi ya, di, di ini di apa namanya, dilubangi dulu sampai sedalam berapa gitu ya, karena begitu berat bangunan yang akan dibangun supaya kuat, maka dipakai paku bumi ya, itu yang dikatakan eh, apa namanya, eh, di zaman modern ini, tapi di zaman saya kecil ya, saya zaman kecil juga sudah modern sih. Kalau kita mau berbicara soal batu penjuru, mungkin salah satu contoh sederhana adalah ketika kita membangun rumah, itu ada yang namanya fondasi. Ya. Fondasi ya. Jadi orang membangun membangun rumah, dia buat fondasi terlebih dahulu. Kalau di zaman dahulu Bapak Ibu, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang instan banget membangun apa suatu proyek bangunan gitu ya. Kalau zaman dulu digali dulu tuh, fondasinya begitu begitu dalam gitu ya. Sehingga kalau rumah ini terjadi gempa, rumah ini akan kuat. Nah, kurang lebih ini saya memberikan padanan ya, tapi sebenarnya artinya lebih dalam lagi. E, sebagai ilustrasi saja, batu penjuru itu adalah merupakan pusat. Pusat yang membuat sebuah bangunan itu menjadi kuat. Atau dalam bahasa... Sekarang ini adalah memakai paku bumi tadi tuh. Supaya bangunan itu benar-benar kuat. Oke? Nah, tadi dikatakan ya gereja dibangun di atas para rasul dengan batu penjurunya adalah Kristus. Berarti apa? Kristus itulah yang menopang segala-galanya supaya bangunan ini Gereja yang didirikan ini benar-benar kuat. Kristuslah yang menguasai segala-galanya. Kristuslah yang mengilhami gereja yang didirikan di atas para rasul ini. Dan kemudian, Kristus juga memberikan tanggung jawab kepada para rasul ini. Ya, Itu yang kita lihat dan kita saksikan nanti di dalam kisah, Matius 16 ayat 18, Bapak Ibu. Oke. Okay. Saya kira bagian itu sudah cukup jelas dan nanti kalau kurang jelas silakan Bapak Ibu baca dokumen e, gereja, Katekismus Gereja Katolik ya. Ada pembahasannya mengenai itu. Oke. Okay. Bagaimana komandan e, satu Sudah cukupkah atau semakin belibet? <laughs> Ya itu sebenarnya udah cukup ya kita bisa bisa melihat perbedaan penjelasan Paulus ketika di Efesus Dan juga di Korintus di mana Korintus dia menjelaskan secara seja, pendalaman sejarah ya ternyata sejarah bangsa Israel ya merujuk kepada ya, batu karang tipologi. tersebut. Iya hmm. tipologi. Nah kemudian yang di Efesus di mana dia menyatakan bahwa dari para rasulah maka gereja itu akan terbentuk. Sebagai kepalanya itu adalah Yesus Kristus, batu penjuru-Nya. Yang yang itu maksudnya ya kan? Komandan? Iya. Betul. Nah, ya. ini bisa kita lihat teman-teman pembedaannya ketika pembahasan batu penjuru dan batu kar uh, batu penjuru yang ada di, uh, dan batu karang yang ada di satu tes, satu Korintus tadi, dan juga di Efesus. Jadi bukan semerta-merta jadi pemahamannya, wah ini kan merujuk kepada Yesus. Ini kata Rasul Paulus ke Korintus juga Yesus. Tapi nggak tahu latar belakangnya. teks per konteksnya nggak ngerti. Nah, makanya di sini sudah dijelaskan dengan sangat detail sekali. Bahwa itu pemaknanya kepada tipologi sejarahnya bangsa Israel. Dimana Musa ya menghancurkan batu karang ya, de komandan. Ya, ya nah, betul. Begitu. Lalu kemudian di Efesus ini sudah jelas banget kalau gereja itu dibangun di atas para rasul yang dimana mana Yesuslah yang sebagai yang utama di atas gereja. Iya. Nah, kalau untuk merujuk kepada sininya, komandan itu kita sudah filks dan deal ya. Pemaknanya hmm. seperti itu. Lalu bagaimana nih komandan yang mengenai yang katanya batu karang itu sebenarnya siapa sih? Yang, ya. yang dimaksudkan oleh Matius 16 18 karena banyak banget orang yang membeda-bedakan satu ayat itu bisa dijadikan beda katanya Komandan satu katanya di situ itu gimana hmm. Komandan? Iya uh, di sinilah juga kita bisa melihat ya tadi uh, ketika saya baca seperti tadi kan Komandan kita bisa melihatkan uh, apa namanya ini sangat beda gitu loh maksudnya kalau hanya membaca tidak tahu ilmu tadi yang saya beritahukan, itu tipologi. Kalau di dalam kita mendalaminya, itu tipologi. Jadi, sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau, diartikan secara baru di dalam perjanjian baru, dan diartikan secara rohani. Ya Tadi seperti batu dipecahkan, lalu keluar air, diberikan minum kepada orang Israel. Itu kan jasmania. Tadi Rasul Paulus mengartikannya, atau membuat E, hal itu sebagai tipologi bahwa batu karang yang dimaksud itu adalah minuman rohani dan makanan rohani. Ini tidak ada terkait dengan jasmani. itu Dan itu terkait dengan konsili Yerusalem juga e, kemarin itu. Jadi pengertiannya sudah sangat-sangat rohani di dalam perjanjian baru itu. Nah kemudian sebelum kita masuk ke batu karang itu e, saudara Komandan satu, Paman Charvis ada tanggapan dulu nggak? Halo, Halo, iya iya. Halo, sorry, iya iya. Ya. Jadi gini, memang memang berbeda ya ketika Paulus mengatakan tentang di satu Korintus itu dengan yang di Efesus ya. Jadi di Efesus itu memang sudah menambahkan para rasul dan ini apa namanya ingin menunjukkan bahwa. Generasi pertama itu sudah berlalu dan gereja itu adalah generasi yang berikutnya gitu dan ini menurut tafsirnya Vincent M. Smalls ya. Jadi kita harus tetap setia pada uh, tetap setia pada para rasul dan para nabi. Jemaat tetap apostolik dan profetik sekaligus satu kudus katolik semuanya yang dibaptis merupakan satu bangunan di dalam Roh itu yang menurut tafsirannya sih memang. Berbe agak berbeda dengan yang satu korintus tadi sih. gitu. Moga-moga jelas ya. Jadi memang ada tambahan uh, atas dasar para rasul itu. Hmm. Ya, baik. Uh, sudah cukup Paman Charles atau ada lagi? Cukup, cukup. Ya. Nah, uh, Komandan satu, sebelum kita ke Matius 16 ayat 18 itu, kita ke 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Coba dibaca dulu, Komandan. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Baik, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Ini suaraku ku udah dengar ya. Terdengar kan? Ya.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 Ini penjelasan batu penjuru di sini, Bapak Ibu. Kalau melihat perikopnya, di atasnya itu kan Yesus Kristus batu penjuru. Nah, coba membaca, kita baca tadi di ayat 4 dan 5 itu diberikan pemaknaan, pemaknaan dari batu penjuru itu apa? Itu ya. karena dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia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 Nah kalau ini, dikatakan bahwa Yesus itu datang kepada kepunyaannya sendiri, tetapi kepunyaannya sendiri tidak mengenal dia, bahkan membuang dia. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang Israel, suatu bangsa, ya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa. Dan bangsa itu yang mana? Ya Israel baru itu, yaitu gereja suatu bangsa, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa. Kenapa sampai Tuhan Yesus mengatakan itu? Karena ia datang tapi ditolak. ya. Ia dibuang oleh manusia di sini tulisannya. ya. Ia ditolak oleh manusia. Tapi kita diminta datang kepada batu yang hidup itu. Batu yang hidup yang dimaksud di sini, ya jelas konteksnya adalah Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan supaya kita juga menjadi batu, ya, dalam arti di sini dikatakan supaya kita juga eh, digunakan sebagai batu hidup juga, dan ini berbicara mengenai perumpamaan atau kiasan, ya, yaitu. Bagaimana dikatakan batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu hidup di sini artinya menghidupi bagaimana Kristus menghidupi dan memberikan contoh kepada kita. ya Contoh ya, di sini dikatakan kan kita menghidupi supaya untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini bukan semata-mata e, mau dikatakan e, yang kelihatan. Tapi rumah rohani di sini adalah pertama-tama diri manusia sendiri. Jadi dia mau mengatakan, Rasul Paulus mau mengatakan, hendaklah kamu meneladani Yesus Kristus itu. Meskipun dia dianggap oleh manusia, itu dibiarkan, diremehkan, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Tetapi toh, dia memberikan suatu hal yang baik, memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk umat manusia, menyelamatkan manusia. Kira-kira begitu ya? Meskipun banyak orang yang menolak dia, tetapi dia toh memberikan keselamatan, menawarkan keselamatan kepada banyak orang. Oke. Paman Etang juga boleh naik kok, kalau lebih paham dari saya. Ya, dia, boleh saya, naik, undang, dia saya undang untuk ini. Dia nah, orang um. toli atau bukan? Bukan. Boleh naik? Bukan. Bukan ya. Saya juga orang STT, jadi uh, berbeda kita kastanya mungkin levelnya ya. Saya nggak tahu STT Anda di mana. ya. Dia bukan okay. anak STT. <laughs> dia nak, ini oh. uh, bagian jurusan mesin, komandan. Ya, oh bukan. ya ya ya, oke okay. saya kira orang Katolik tadi disuruh naik. bukan Oke, okay. bukan. Bukan, bukan bukan ya, oke okay. baiklah. Ya tidak apa-apa ya saya selingan selingan sedikit supaya jelas orang-orang yang ada di bawah itu. Ya jadi bapak ibu di sini diumpamakan diberikan kepada kita sebagai kiasan, bahwa kita sebagai pengikut Yesus juga bisa menjadi batu hidup yang memberikan manfaat, berguna, bermanfaat, dan lain sebagainya bagi bangunan jemaat tentunya, bagi pembangunan gereja tentunya. Ini lebih kepada bagaimana kita melakukan pelayanan. ya Pelayanan ataupun seperti tugas kita ketika kita dibaptis Bapak Ibu. Kita kan diberikan gelar itu ya. Sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, oke okay ya. Sebagai ina, imam, nabi, dan raja. Oke. Okay. Nah, di situ sudah berbicara mengenai bagaimana kita. Kalau kita pelayanan, kalau kita melakukan sesuatu itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi demi, demi pembangunan jemaat. Demi. Demi. Kebaikan, ya, bukan demi perpecahan. Justru, kan, itu udah beda lagi, tuh, ya. Lalu, kita sok-sok hebat, ini, wah, saya ini paling bisa, ini, gini, gini, gini, gini, akhirnya pecah deh. Padahal, kita itu bisa melakukan itu untuk membangun jemaat, untuk membangun seluruh, ya, jemaat yang ada di dalamnya, demi kebaikan, ya. Kita tahu, ya, Bapak Ibu, ada. Di dalam gereja kita kan ada lima tugas gereja itu ya, ada kerikmala, ada diakonia, ada koinonia, ada macam-macam, ada lima ya, saya tidak sebutkan semua supaya tidak terlalu lama nanti saya jelasin lagi ya. Yang penting bagian ini bapak ibu itu terkait dengan lima tugas gereja itu ya, ada koinonia, diakonia, kerikma, apalagi paman Charles yang empat itu, empat itu apa apa? kok saya lupa-lupa ya. Oke, koinonia, diakonia, kerikma. Apa lagi? Ada nggak yang tahu? Itu teman Charles nggak open mic. Cuman tanya, tidak open mic. Kok tes ya? Oke. Baiklah. Nanti Bapak Ibu lihat ya itu ya. tadi apa aja? Nah, di Turki ya, koinonia, kerikma, diakonia, materiia. Berapa jadinya jumlahnya? 5 atau empat? Koinonia, kan? diakonia. Hah? Itu kan? dia, koinonia kerikma, diakonia, Martiria. Lima kan? Lima kan? Koinonia, Kerikma, Diakonia, 5 kan berarti ya? Iya, lima, ya? lima. Betul lima, lima. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau mengacu kepada bagian ini tadi, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5, itu memang lebih mengarah kepada tugas itu ya. Yaitu lima tugas gereja itu dan juga ini tugas kita bersama nih ya jadi e, lebih ke sana supaya apa supaya membangun Jemaat dan kita dikatakan batu hidup di situ ya artinya membangun Jemaat yang gereja yang didirikan tadi di atas para rasul tadi itu kita e, kemudian membangunnya ya melalui tadi liturgia kerikma pengajaran dan lain-lain ya itu Nah Uh, komandan satu ada yang mau ditambahkan atau Paman Charles ada yang mau menambahkan juga. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk kepada Matius 16 ayat 18? Sudah cukup lengkap, tapi mungkin mereka uh, nggak semua ngerti ya. Apa sih itu di koinonia? kerikmat? bisa dijelaskan. Ya, lagi? Boleh, Perjelas boleh, boleh diperjelas. Iya, silakan. Hmm. Ya, jadi, uh, ya pertama kan kita tahu, kerikmei lutet uh, liturgia itu peribadatan yang menguduskan. Terus kerikmei itu mengembangkan pewartaan kabar gembira. Koinonia itu menghadirkan dan membangun persekutuan. Diakonia itu memajukan karya cinta kasih. Nah martiria itu memberi kesaksian sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Itu sih, makasih. Oke. Okay. Nah, itu lebih ke sana ya Bapak Ibu ya, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 itu ya. Atau tadi yang saya sebutkan ketika kita dibaptis, kita e, mempunyai, apa bisa dikatakan gelar lah ya, disebut sebagai imam, nabi, dan raja. Dan itu ada kaitannya juga dengan lima tugas tadi itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, e, Komandan satu ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu? Kalau saya sih sudah fix, sudah semuanya disampaikan oleh komandan. Data kita sama soalnya okay. komandan. <laughs> Lanjut. Baik. Ya, sekarang kita masuk kepada Matius 16. Nah, teman-teman, tadi yang saya sudah baca itu, itu merupakan surat Rasul Paulus dan surat Rasul Petrus. Oke, okay? konteksnya sudah beda loh. Itu surat. Oke, okay? konteksnya su surat. Berarti memberitahukan kepada jemaat, menjelaskan kepada jemaat, baik itu tipologi tadi, baik juga apa yang harus dilakukan meneladani Kristus, dan lain sebagainya. Konteksnya sudah beda. Nah, konteks di dalam Matius 16 ayat 18 ini sangat berbeda. Mungkin eh, Komandan satu bantu saya baca, tapi panjang loh Komandan, dari 13, boleh ya? Gak apa-apa. Wow, luar biasa nih komandan kita nih. Matius 16 ayat ayat 13 sampai 20 itu ya. Oke. Okay. Baik. Uh, ayat berapa tadi komandan? 16 ya? Oh, iya, uh, uh, pas 13. Semuanya okay. saja dibaca, nggak terlalu banyak sih. Ya, silakan. Saya bacakan untuk kita semua ya. Matius 16 ayat 13 sampai 20 pengakuan Petrus, setelah Yesus tiba di rumah di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi lalu Yesus bertanya kepada mereka tetapi apa katamu siapakah aku ini? maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan beritahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Oke. Nah, Bapak Ibu. Bang, bang. Bo boleh nggak kita lihat yang terjemahan baru bukanya, bang? Boleh nggak aku yang terjemahan baru bukanya? Boleh, boleh. Ya, silakan, silakan. Ayat Sangat keren, sangat keren. Ya, keren jadi, keren, keren. Keren. ya. Okay. boleh, boleh. Setelah Yesus tiba di, Kais di, Kais di daerah Kaisareia ya, Filipi, Dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang, di, yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah, Engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apapun yang kau ikat di bumi, akan terikat di surga. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan pada siapapun bahwa ia Mesias. Itu, Kak. Ya. Oke. Okay. Ya, jadi begini, Bapak-Ibu ya. Di situ sangat jelas kalau kita membaca secara runut. Jadi ini saya memakai logika sederhana dulu ya. Jadi tidak langsung masuk ke eh, bagian tentang eh, Petrus sang batu karang itu, ya. Nah, begini Bapak Ibu, eh, yang kita baca tadi itu banyak sekali orang yang kemudian menolak bahwa itu bukan Petrus kata mereka. Ya, banyak alasan. Nanti saya tunjukkan beberapa alasan-alasan eh, yang mereka sebutkan, ya. Nah, begini. Kalau bagian konteks ini ini sudah pasti beda dengan yang kita baca tadi. Beda sekali, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, bagi umat Katolik teks Perikop ini sangat penting. Karena apa? Karena di sinilah Yesus mendirikan gereja. Dan di sinilah Kristus memberikan tugas-tugas tertentu kepada Petrus. Sebelum saya masuk kepada yang lebih jauh, atau bahasa-bahasanya, mari kita lihat tadi, kronologinya saya ceritakan singkat seperti ini. Untuk kita coba logikakan obrolan ini. Tadi Yesus bertanya, kata orang, siapa aku ini? Murid-murid yang lain menjawab, engkau salah seorang dari para nabi. Lalu kemudian dia bertanya lagi, kalau menurut kamu siapa aku ini? Lalu Rasul Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ternyata jawaban Petrus benar, dikonfirmasi oleh Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ingat, di situ kalimatnya masih pakai dan. Berarti kalimat sambung. Masih konfirmasi itu. Dan konfirmasi yang selanjutnya adalah ternyata karena jawaban itu benar, maka ada lanjutannya. Tapi ini luar biasanya. Karena apa? Dia mengatakan, Yesus mengatakan, Dan engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, masih ada sambungannya. Setelah mendirikan gereja di atas batu karang, yang adalah Petrus, logikanya adalah di ayat 19 itu. Kalau ayat 18 itu yang dituju adalah Yesus sendiri, maka tidak mungkin dia berikan di ayat 19 itu. Di ayat 19 itu kan mengatakan begini, Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi tidak mungkin hal itu diberikan pada Petrus, jika ayat 18 itu bukan ditujukan kepada Petrus. Komandan ngerti nggak logikanya? Ya, logikanya ngerti enggak? Kalau itu ya kan? merujuk kepada diri saya, saya nggak mungkin ngasihnya ke orang lain. Padahal itu adalah mengenai diri saya. Ah, betul. Kalau itu merujuk pada Tuhan Yesus, maka kenapa dia memberikan tugas pada bagian 19 itu? Mungkin saudara-saudaraku tidak mengerti maksud kunci kerajaan surga. Baca di kitab Wahyu, kunci-kunci itu yang memiliki siapa? Hanya Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di kitab Wahyu, ya Wahyu 1 ayat um, sebentar saya baca ya mengenai kunci itu supaya kita jelas ya siapa yang pemilik kunci pemilik pemiliknya ya kunci itu dan kenapa dia bisa memberikan? Karena dia yang memilikinya. Oke, saya baca Wahyu satu ayat sebentar ini 8 uh, sebentar oke okay. ayat 17 dan 18 Oke okay. dikatakan begini ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati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 tidak mungkin diberikan kepada Petrus kalau di ayat 18 bukan Petrus yang dimaksud. masa tiba-tiba, ya logikanya gini, kalau itu merujuk kepada diri Yesus, ya kuncinya nggak diberikan, ya kan? Kemudian tidak diberikan, ya kuasa melepas dan mengikat itu, itu logikanya. Maka mesti yang dimaksud. Di ayat 18 itu adalah Petrus. Maka gereja didirikan di atas rasul Petrus. Sehingga dia memberikan kunci yang dia miliki tadi kepada Petrus, sekaligus memberikan otoritas melepas dan mengikat. Dan ini bisa kita lanjutkan nanti ketika di Yohanes 21 ayat 15 sampai 21. Di mana Yesus sendiri mengatakan pada Petrus, gembalakanlah Domba-dombaku. Seorang gembala, ya harus diberikan otoritas dong. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah pergi, sudah naik ke surga, lalu yang mempunyai otoritas untuk suatu ajaran, untuk suatu ajaran iman dan moral, siapa dong? Kalau Tuhan Yesus tidak memberikan, semena-mena dong orang nanti membuat ajaran. Makanya tadi dikatakan Tuhan Yesus itu membuat bangunan itu tersusun, tadi ya di Efesus 2 ayat 20, membuat bangunan itu tersusun dengan rapi, supaya apa? Tidak sembarang orang nanti menafsirkan kitab suci, sembarang orang membuat aliran, maka harus ada orang yang memegang kunci ini, otoritas ini. Itu yang diberikan oleh Kristus itu. Maka nanti perintah menggembalakan itu terkait dengan Matius 16 ini. Nah, Bapak Ibu, lalu ada orang yang polemik. Mereka Kemudian mempersoalkan tentang bahasa. Nah, sekarang saya baru masuk kepada bahasa. Tetapi sebelum masuk pada bahasa, saya memberikan kepada paman Charles dulu. Silakan paman Charles. Mungkin ada tambahan. Itu baru logikanya tadi. Oke. Okay. Uh, ya, yeah, oke. Okay. sebenarnya Ketika Yesus mengatakan uh, apa, memberikan kunci ya kepada Petrus itu, itu itu kaitannya dengan Yesaya 22 ayat 2. Aku akan menaruh kunci rumah Daud. Di, ke atas batu bahunya, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Persis ya, seperti yang tadi ya. Nah, saat raja pergi meninggalkan uh, uh, suatu negeri, maka ada orang yang mendapat kunci kerajaan. Dengan melihat kunci itu, orang melihat raja. Siapa yang mendapatkan kunci itu? Yang uh, artinya otoritas atas kerajaannya. Yang mendapatkan otoritas atas kerajaan itu adalah biasa perdana menteri. Jadi, kenapa harus Petrus? Karena Petrus mendapat, yang mendapat kuasa untuk mengajar, dan kuasanya diteruskan kepada suksesinya. Itu sih eh, yang saya pahami, ya, dengan ayat itu. Ya, makasih. Ya, baik. Sekarang saya masuk kepada bahasa. Dan mohon maaf, nanti kalau sedikit ada yang kesenggol dikit, tapi enggak, enggak terlalu oke, okay ya. <laughs> oke. Okay. Bapak Ibu, Matius 18, Matius 16 ayat 18 sampai 19, bagi umat Katolik, teks ini sangat jelas bahwa Kristus memberikan kunci-kunci kerajaan yang menyimbolkan otoritas Kristus, otoritas surga atas langit dan bumi yang diberikan kepada gereja melalui Petrus. Tetapi ada jutaan, bahkan banyak orang non-Katolik yang menafsirkan teks Yunani ini dengan istilah bebatuan, sehingga menghapus makna dari kata "petrus" sebagai batu karang. Nah, ada beberapa bagian yang bisa saja kita perdebatkan dalam konteks ini. Dalam arti, perdebatan ini bukan memperdebatkan secara langsung, ya, tetapi secara akademik kita bisa memperdebatkan. Yang pertama, Perlu kita perhatikan, Injil Matius ya pada mulanya ditulis dalam dialek Aram. Santo Papias dan Santo Ireneus pada abad kedua mengatakan hal itu. Dan lebih penting lagi, Yesus Kristus tidak mungkin mengatakan ucapan pada Matius 16 itu dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah, Bahasa dominan kerajaan Romawi pada abad pertama, tetapi sebagian besar umat Yahudi awam di mana Yesus berceramah itu, itu tidak fasih dengan bahasa tersebut atau bahasa Yunani. Maka, satu-satunya dialek yang dipakai adalah dialek aram. ya Dialek aram. Yaitu bahasa sehari-hari yang mereka gunakan pada saat itu. Dan ini kita bisa merujuk misalnya Komandan 1 bisa buka Yohanes 1 ayat 4. Baik. Yohanes 1 ayat 4. Ini dialek Aram ini, ya. Ya, saya bacakan yang 4 ya. 4, 42. Yohanes 1 ayat 42. Ayat 42. Entar mataku siwur. Baik. <guluh> Ya. Begini bunyinya. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas, artinya Petrus. Oke, mungkin ada yang berkata tadi, kok memakai Yunus tadi itu, Simon bin Yunus. Ini mengenai pemakaian bahasa. Ini bahasa Aram. Jonah, ya kan? Yohanes, Jonah. Ada, ada, ada pemakaian bahasa di situ ya Seperti uh, Kleopas dan Alpheus, ya. Jadi ini saya uh, saya jelaskan dulu supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi Kok tadi di Matius 16, coba kita cek Kita lihat ya Matius 16 disebut Bin Yunus Kok di sini disebut Anak Yohanes Ya kan Coba ya, benar gak ya Nah ini nanti Bapak Ibu pemakaian bahasa Ya, ya, pemakaian bahasa ya, beda dari terjemahan beda-beda ya. beda. Satu Yohanes, ya. Yunus. Ya, jadi itu karena terjemahan bahasa. Contoh yang paling uh, konkret adalah kata Kleopas dan Alpheus. Kleopas itu dari bahasa Yunani, Alpheus itu dari bahasa Aram, tapi orang yang sama. Ya, jadi Alpheus dan Kleopas itu namanya sama itu Karena diterjemahkan dari dari dua bahasa yang berbeda Maka pengertiannya atau sebutan kalimatnya beda Kleopas, Alpheus jauh banget Ini juga sama nih, jauh banget Dari Yunus ke Yohanes Ini karena memang penggunaan bahasa dalam kitab suci Bapak Ibu ya Bukan, bukan orang yang berbeda, bukan Tapi penggunaan bahasa Tadi Kleopas saya sudah kasih contoh Uh, ini bisa dibuktikan dalam tulisan Santo Papias mengenai Kleopas itu. Kleopas itu uh, menurut Santo Papias itu sama dengan Alpheus karena penggunaan bahasa saja yang membuat beda. Ini juga sama. Nah, kita kembali ke uh, penjelasannya. Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 42 ini ini bahasa Aram. Jadi kata Kefas ya, Kefas yang digunakan di situ tadi ya. Atau Petrus. Berarti kefas dan Petrus itu sama. kefas dalam bahasa Aram. Petrus dalam bahasa Yunani. Sama artinya. Nah, kalau kita buka, saya kurang tahu apakah ditulis di situ ya dalam kurung ya. Kalau, kalau nggak salah ya Yohanes itu ya. Komandan coba cek ditulis nggak dalam kurung artinya Petrus. Biasanya ditulis sih. 42 hmm. Oke, biasanya eh, ditulis "kemut". Ternyata aku mute ya, iya ada. Dalam nah, betul kan? Betul ya. Kefas itu, bapak ibu saudara-saudariku, dalam bahasa Aram adalah batu karang. Kefas itu, dalam bahasa Aram adalah batu karang. Dalam bahasa Yunani adalah Petros. Petrus jadi ketika di dalam Injil Matius itu dikatakan menggunakan seperti ada dua bahasa ya. Oke. Okay. Jadi itu sama, orang yang sama yang dimaksud. Nah, apakah pendetanya tidak baca? <laughs> di dalam kurung kan ada keterangan itu Kefas dalam kurung artinya Petrus. Nah, di Matius 16 ayat 18 itu yang dimaksud yang dimaksud batu karang siapa? Kefas. Nah, Keva siapa Petrus? Nah ada seorang ya, ada seorang sejarawan eh, bukan ya teolog eh, Protestan mengatakan begini, bukan bermaksud apa apa saya kutip ya ini, ini supaya jelas mengatakan begini. Nanti saya juga kutip eh, bagaimana pendapat Katolik ya di dalam buku ya ini memang dia seorang sarjana Perjanjian Baru namanya A. Carson, mengatakan dalam bukunya Expositor Bible commentary, dia mengatakan begini: "Dasar dialek Aram dalam hal ini tidak bisa diragukan, dan amat sangat mungkin Kefa digunakan dalam kedua klausal. Jadi, karena itu, bahasa Aram jadi awal penulisan Injil Matius itu kata-kata Tuhan Yesus di situ, bahasa Aram, maka itu digunakan." Kedua klausal itu menggunakan kata Kefas. Sehingga menurut sarjana Protestan ini, ya, dia mengatakan begini. Engkau adalah Kefas dan di atas Kefas ini, ya, jadi orang yang sama. Jadi dia mengatakan begini. Karena itu kata tersebut digunakan baik sebagai nama maupun sebagai kata benda, batu karang. Bahkan dia merujuk kitab suci yang berbahasa Syria. Dia mengatakan bahwa dalam bahasa Syria bahkan klausal itu tidak dibedakan karena merujuk kepada orang yang sama. Itu kata dia. Tetapi saudara-saudara semua, ada yang kemudian memberikan tafsiran-tafsiran yang ngaur-ngaur. Ada yang mengatakan begini, batu karang yang dimaksud di situ adalah batu kerikil katanya. <laughs> Jadi dalam bahasa Yunani koine tidak ada ya batu karang lalu kemudian artinya kerikil. Dalam teks Yunani tidak ada. Ya kalau batu kerikil ya membangun rumah. <laughs> Benar ya ini kata komandan ini. <laughs> nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Matius itu tidak menggunakan kata itu aja gitu. Langsung dia gunakan gitu. E, engkau adalah Petrus dan di atas Petrus ini aku mendirikan gerejaku. Kenapa ya? Mungkin ada yang bertanya. Jadi Bapak Ibu ternyata Petra adalah kata yang umum digunakan untuk batu karang. Dalam bahasa Yunani. Bahkan dikatakan bahwa penginjil Matius itu menggunakan sebanyak 15 kali di dalam Injilnya untuk merujuk batu karang itu. Jadi akhirnya Petrus ini ya. Oke. Okay, jadi ada yang mengatakan Petrus gitu loh. Tapi Penginjil Matius menggunakan Petra karena itu yang umum digunakan dalam bahasa Yunani. Bahkan dia menggunakan sebanyak 15 kali. Ya. Kemudian Petros adalah istilah Yunani kuno yang tidak umum digunakan dalam Yunani Koine. Jadi ada yang menuduh Petros itu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari ada seorang yang memberi komentar lagi nih, seorang teolog protestan, namanya Craig scanner Dalam bukunya yang berjudul Bible Bible Background Commentary of the New Testament, dia mengatakan begini. Dalam bahasa Yunani, kata Petros dan Petra adalah istilah dari akar yang sama, yang digunakan bergantian pada periode periode atau pada ayat itu. Jadi teolog ini Bapak Ibu membantah omongan orang yang mengatakan Petra dan Petros itu beda. Tadi yang saya katakan itu, mereka membedakan Petra dan Petros. Dan memang ya, Injil Matius memang menggunakan kata Petra itu cukup banyak di dalam Injilnya. Oke. Dalam bahasa Uh, Yunani, Koine, ya. Nah, justru teolog ini mengatakan, lah itu kan orang yang sama, bukan hanya pengakuannya, bukan hanya imannya, tetapi benar-benar Yesus mendirikan gereja, ya. Oke, okay. maka kemudian Bapak Ibu, Kenner ini dan juga Tadi Carson mengatakan, kami setuju dengan apa yang ditafsirkan oleh gereja Katolik. Bahwa itu tidak mempunyai perbedaan antara Petrus dan Batu Karang. ya Petrus dan Petra itu ya kepada diri pribadi yang sama. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu, ada seorang evangelis. Atau seorang yang sering bukunya dipakai. ya. Dia adalah seorang editor dan juga seorang dokter teologi. Namanya adalah Oscar Kulman. Dia punya yang namanya Gerhard Kittel Theological Dictionary of the New Testament. Dia punya buku, judulnya begitu. Lalu dia mengatakan begini: "Itu hanya main-main kata aja, itu penginjil Matius." Padahal itu orang yang sama. Kata-katanya begini: "Kira-kira, Bapak Ibu, dia mengatakan gini." Permainan kata-kata yang sangat jelas masuk ke dalam teks Yunani tersebut. Memberi kesan identitas material antara Petra dan Petros. Sebagaimana itu hal mustahil untuk membedakan secara sempit antara kedua kata itu. Karena Petros sendiri adalah Petra itu sendiri. Tidak hanya imannya maupun pengakuannya. Dan ternyata, Bapak Ibu, apa yang dipahami oleh teolog-teolog teolog ini, ada sekitar tiga orang tadi saya sebut ya. D.A. Carson, kemudian Oscar Kulman, kemudian Craig Eskener, ya. Nanti Bapak Ibu cek aja di Google masih ada kok. Ada yang sudah meninggal tapi Oscar Kulman sudah meninggal tahun 1999. Tadi saya juga mengecek mereka eh, bagaimana... Mereka di bidang teologi itu seperti apa? Sepak terjang mereka nanti cek aja. Da ya, saya pelan-pelan. Teolognya adalah da Carson, kemudian yang satunya Oscar Kullman, kemudian yang satunya adalah Craig Escanner. Nah, nanti silakan dicek bagaimana sepak terjang mereka dalam teologia. Nah, ternyata bapak ibu ide-ide dari pendeta baptis tadi itu teolog baptis, kemudian teolog Protestan Lutheran ya. Oscar Kulman ini teolog Lutheran Bapak Ibu ya. DA Carson ini teolog baptis. Kemudian yang satunya siapa namanya ini tadi? Craig Scanner itu juga adalah teolog Protestan ya. lebih ke Calvinisme dia ya. Nah, ternyata Bapak Ibu apa yang disebutkan oleh teolog-teolog protestan ini ternyata seperti itulah yang diimani dan diyakini oleh gereja katolik juga. Bahwa tidak ada perbedaan antara Petrus dan Batu Karang di situ karena memang Yesus mendirikan gerejanya di, atara, di atas Rasul Petrus. Di atas Rasul Petrus maksudnya apa? Terkait dengan Efesus 2 ayat 20 tadi. Didirikan di atas para rasul, terutama rasul Petrus, pertama-tama karena dia yang nanti menggembalakan domba-domba. Yohanes 21, ayat 15-19. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi Paman eh, Charlie sudah menjelaskan mengenai kunci. Ya, sekarang saya lebih jauh lagi. Ya, itu benar. Nah, kalau mereka menggunakan misalnya... Eh, Kerikil. Kerikil itu bukan Petros, tapi Sepos. Dalam bahasa Yunani, Sepos. Wahyu 2 ayat 17. Di situ disebut Sepos. Itu kerikil. Ya, kerikil. Atau karang. Atau karang besar misalnya. Mereka mengartikan itu karang besar, bukan batu karang seharusnya bukan pakai Petrus tapi litos. Nah, ini tentang tentang penggunaan bahasa nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang itu ya mereka menggunakan untuk menghindari pemaknaan bahwa itu Rasul Petrus ya. Mereka mengatakan itu litos. Karang besar. Jadi bukan Petrus kata mereka. Oke, okay. ya. Kalau itu dikatakan Yesus, malah lebih aneh. Masa karang besar Yesus dikatakan, ya kan? Anggaplah kita mengikuti cara berpikir mereka. Oke, okay. benar deh. Kamu deh mengatakan itu litos. Litos itu artinya karang besar. Masa Yesus karang besar di dalam tadi, surat-surat Rasul Paulus dan Petrus nggak disebut Yesus karang besar kok, ya kan? Atau sepos, atau batu kecil. Ya masa Yesus mengatakan dirinya batu kecil? Dia batu penjuru kok? Ya, Nah itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jadi sebenarnya... Jadi beda batu ya Bang? Ya? Jadi beda iya. Batu ya? Beda batu ya Bang? Iya. Nah justru kan merendahkan Yesus kalau mereka mengatakan itu ditujukan pada Yesus dengan mengatakan itu litos. Atau itu sepos. Merendahkan Yesus sendiri kalau memang mereka menuju itu Yesus gitu maksud mereka. ya Jadi tidak benar Bapak Ibu. Batu karang yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 18 itu adalah Petrus sendiri. ya Baik sebagai, sebagai nama maupun sebagai orang yang ditunjuk di mana gereja didirikan. Kalau dipakai litos, ya artinya beda dong. Bukan batu karang, tapi karang besar. Kalau sepos berarti batu kerikil. Sekalipun saya putar logika Anda, anggaplah itu Yesus, lalu Anda tuduh itu litos. Eh, di mana dalam surat-surat Rasul Paulus mengatakan Yesus itu karang besar? Gak ada, kan? Yesus itu batu kecil, Gak ada, kan? Menghina Yesus malahan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara Saudariku, ya, Dikatakan bahwa perlu juga kita ketahui, penggantian nama Petrus tadi itu penting. Ya, saya kira tadi pembahasan bahasa dan e, mengenai pendapat para ahli-ahli dari kelompok lain tadi, ya, itu sudah cukup. Ya, saya kira sebelum saya lanjut, mungkin ada tambahan dulu, Paman Charlie atau Komandan Satu. Karena masih ada berapa bagian lagi? Sudah sangat lengkap Ya, ah. ini juga sudah menyentuh sih Jadi ada beberapa uh, Kayak gini ya Ini saya baca dari katolikitas.org Aja ya teman-teman <coughs> Mengenai batu Petrus sebagai batu punjuru Sama yang seperti yang dijelaskan oleh komandan tadi Bahwa memang itu hanya penggunaan kata saja sih Penggunaan kata Petrus dan Petra yang dalam tata bahasa Yunani itu mengenal maskulin dan feminim. Ya kalau dalam bahasa Inggris ya ada yang namanya kata benda dan kata e, kerja ya. Gitu. Yang diterapkan bukan hanya terhadap manusia, namun juga terhadap benda-benda yang seperti dibilang oleh e, komandan tadi. Jadi dalam hal ini terjemahkan dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas Petra itu sama sih sebenarnya jadi kata Petra tidak dapat digunakan untuk mengganti nama Petrus karena kalau demikian sama saja kayak kita memakai nama Michele atau Mikael atau Francisca menjadi Francisco, ya kan komandan sama mm -hmm, seperti mm. Yesus mm. Yesus mm. ya lanjut dah, dah. Halo, halo ya iya mm -mm. kedengaran yeah. Nama seperti nama oh, itu bisa beda penyebutan nab. ya Komandan ya. Yeah. Oh sinyalku Komandan. Uh, ya seperti uh, nama Yesus yeah. yang yang setiap berbagai bahasa. Ya seperti nama yeah. Yesus kalau di berbagai bahasa itu beda-beda Penyebutannya Komandan. Seperti Indonesia Yesus, Inggris Jesus, uh, Arab Yasu kalau orang Ibrani bilang Yeshua Dalam bahasa Bahasa apa? Bahasa Yunani Itu Yesus Kan begitu Jadi itu sama saja mm. hanya permainan bahasa sih Dari terjemahan mm -hmm. uh, beberapa kata ya Nah Lalu Kalau dalam segi kelogisan kalimatnya Kita lihat aja Bahwa penafsirnya ini Petrus dan Petrus itu adalah hal yang sama Gitu bukan yang berbeda tapi itu adalah hal yang sama hanya saja digunakan dengan kata yang berbeda satunya untuk merujuk kepada manusia satunya merujuk kepada benda begitu nah dan ini juga dikutip dari Bapak gereja uh, tadi komandan udah singgung papias ya kalau saya singgungnya santo klemen dari Yoko kepada Yokobus yang dimana yeah. dikatakan uh, dalam surat klemen ya ke ke James judulnya Tahun 221 Yang dimana isinya Be known to you my lord that Simon Or Peter Who for the sake of the true faith And the most sure foundation Of his doctrine Was set apart to the be To the foundation of the church And for this end Was by Jesus himself With his truthful Mouth named Peter The first Fruits of our lord and the first of the apostle to whom first the the father revealed the son whom the Christ with the good reason blessed the call and age itu yang dikatakan oleh Santo di dimana kita tahu semuanya Tuhan telah memilih Simon itu kata uh, Santo Klemen kepada Yakobus dan Santo Jerome juga mengatakan hal yang sama but you Jovianen will say It wasn't Peter that the church was founded Itu di Matius 16 18 yang dikutip oleh Santo Jerome One among the twelve of chosen The bidair Had in order to remove Any occasion for division Begitu komandan Kata Bapak Gereja kita ya. Ya yeah, oke okay. Nah, itu juga bukti-bukti yang sangat nyata ya Bapak Ibu. Mereka lebih tahu eh, tentang eh, para rasul karena mereka adalah murid-murid eh, dari Bapak Apostolik, rata-rata. Dan bahkan mereka ada juga yang sebagian hidup di zaman Bapak Apostolik, bahkan di zaman para rasul ya. Paman Charles ada yang ditambah dulu. Oke, okay. ya, semasa mau ingetin Santo uh, Jerome itu sebenarnya Santo Hieronymus ya. Jadi orang kadang-kadang kalau kataku kataku kan lebih lebih familiar dia bilang Santo Hieronymus daripada Santo Jerome gitu. Iya. cuma ingetin aja. Eh, ya, terima kasih. Oke, okay, baik. Saya lanjutkan. Nah, tadi saya sudah minta Komandan Satu membaca Yohanes satu ayat empat puluh dua di situ kan penggantian atau per, eh, penggantian nama pet nama Simon ya. Oke, penggantian nama Simon, Simon ya. Saya bacakan ulang. Yohanes eh, ini sedikit lagi kalau teman-teman sudah mulai agak ngantuk-ngantuk ya. Oke. Tadi Yohanes 1 ayat 42. Nah, dikatakan boleh kata, begini. Mau, boleh? Ya, boleh-boleh. Silakan, Brother. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Oke, okay. sekalian, uh, Brother Charlie, kejadian 17 ayat 5. Aduh, nggak bisa buka, Kak. <laughs> ini cuma bawa, ini okay. Gak ada kejadian saya. Ya. Ya, di mana, di mana dibukanya? Kejadian... Kejadian 17 ayat 5. Baik, kita bacakan, uh, saya bacakan untuk kita semua ya teman-teman. Kejadian 17 ayat 5. Ya, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Oke, uh, satu lagi komandan, kejadian 35 ayat 10. Ya. Kejadian 35 ayat 9 sampai 10. Ya, beginilah saya uh, bacakan untuk kita. Setelah Yakub datang dari padang Aram, padang Aram, makalah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel." Itulah yang okay. akan menjadi namamu. Oke. Okay. Ya. Nah, Bapak Ibu. Kalau kita melihat. Kisah-kisah dalam perjanjian lama. Pergantian nama orang ini. Atau penggantian. Bukan pergantian ya. Penggantian. Ya, diganti maksudnya ya. Nama orang diganti. Biasanya. Itu karena diberikan tugas yang mulia atau tugas yang baru. Nah. Begitu pula dengan Simon, yang kemudian diberi nama Kefas atau Petrus. Banyak orang melewatkan hal penting dari perubahan nama Simon menjadi Kefas atau Petrus. Jadi, ketika Allah memberikan tugas baru atau panggilan baru kepada orang-orang tertentu secara radikal di dalam kitab suci, biasanya nama mereka diganti, diubah. Ya tadi yang sudah dibacakan khususnya kita menemukan pengganti, pengganti nama Abraham menjadi Abraham, ya Abraham itu artinya Bapak yang Agung dan kemudian di, diubah menjadi Abraham menjadi Bapa Bangsa atau Yakub diganti namanya menjadi Israel, Yakub itu artinya pengganti Israel itu artinya ia yang berjalan dengan Allah. Nah. Ini sangat menarik, bahwa ketika kedua tokoh besar tadi itu diganti namanya, itu artinya mereka mendapat panggilan baru atau tugas yang baru yang mulia. Allah ada paralelismenya antara penggantian nama Abraham dan Yakub. Dengan penggantian nama Simon menjadi Kefas atau Petrus, yaitu diberikan tugas baru menggembalakan domba-domba, dan itulah yang diberikan Yesus kepada Petrus. Tugas baru, panggilan baru, berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Seperti kita sudah bahas kemarin, kisah para rasul 15 ayat 7. Karena mereka sudah membaca, saya baca ya. Kisah para rasul 15 ayat 7. Tugas apa yang diberikan oleh Yesus selain tadi diberikan kunci kerajaan surga, kuasa melepas mengikat, kemudian para para menggembalakan domba-domba. Kisah para rasul 15 ayat 7. Silakan komandan, ternyata membantu baca. Iya. Biar lebih gampang aja komandan walaupun kisah para ras 15 ayat ya. 7. 7. ya saya bacakan untuk kita semua sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka Hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku?" bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Nah, teman-teman, telah sejak semula Allah memilih Petrus dari antara para rasul. Paralelismenya apa? Demikian jugalah Abraham dan Yakub, bapak leluhur kita, Bapak Ibu. Dipanggil dan dipilih secara khusus oleh Allah supaya mereka menjadi bapak bangsa Santo Petrus menjadi bapa rohani dari para kaum beriman, terutama para rasul pada abad pertama, dan diganti oleh para penerusnya. Itulah yang dimaksud. Dan ingat Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus memberikan kepadanya kunci Bahkan kalau kita melihat, membaca wahyu 18 tadi ya, wahyu 1 ayat 18, atau wahyu 3 ayat 7. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Siapa yang memegang kunci? Yesus. Kepada siapa dia berikan? Kepada Petrus. Kepadamu berikan kunci kerajaan surga. Yang empunya kunci memberikan kunci kepada orang yang dia percayai, tangan kanannya orang kepercayaannya, begitu. Oke, saya kira sampai di situ dulu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Sudah cukup karena berkaitan dengan apa ya, dia ya saya ya, mengenai ya, kunci itu kan. Enggak hmm. enggak, udah udah udah cukup, cukup, udah, udah pas. Ya, silakan komandan, ada tambahan lagi? Ini sudah sangat detail ya komandan, dan ini di luar dari ekspektasi saya uh, Saya rasa ini sudah sangat jelas, dimana tadi komandan juga sempat mengutip Secara netral dari para teolog-teolog, teman-teman -teolog, uh, gerejawi ya Dimana ya. itu secara netral menyatakan bahwa Matius 16 ayat 18 itu sebenarnya tertuju kepada Petrus Bukan perbedaan yang lain, gitu, teman-teman. Nah, disinilah, disinilah letak kelegalitasannya ke legalitasannya ke di mana siap diuji, bahkan secara netral, untuk menyajikan data. Itu sih, terima kasih, komandan, sudah sangat puas. Saya ya. baik, saya juga sangat senang kalau teman-teman yang mendengarkan pengajarannya. Sangat puas, ini kalau di bangku kuliah ini berapa SKS ini? <laughs> ya Baiklah, kalau begitu bagaimana komandan kita akhiri atau bagaimana? Ya berhubung sudah ya, 12 jam. Akhiri saja, sudah pas 1 jam ya. 30 menit. Iya, 1 jam 30 menit. Hmm. Sudah 1 jam 26 menit. Sangat mantap komandan. Baik, baik Bapak Ibu, Saudara-saudariku, iman Katolik itu bukan iman yang takut dikritik. Bukan iman yang takut dibuktikan dengan bukti sejarah, dengan bukti data-data yang ada. Saya, e, kenapa misalnya, mungkin ada teman-teman yang mengatakan, kenapa DGS ini tidak berdebat dengan ini, itu, ini. eh Bukan sombong ya. Apa ya? Saya kasihan kalau saya tan nanti tidak level, nanti saya marah-marah gitu kan. <laughs> Aduh, Karena... <laughs> Karena kalau saya minta data, misalnya orangnya ngomong nggak ada datanya, ya kita susah. Ya sementara kita kan pakai data, pakai kutip kitab suci ini dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, jadi teman-teman, um, ruang TikTok TikTok saya dan uh, juga teman Komandan Satu Paman Charles ini, ya untuk KTKS kita. Jadi banyak hal yang harus kita bahas saya usulkan kita membahas besok kalau ada waktu juga komandan satu kalau saya juga ada waktu ya kita membahas, saya usulkan ini ya karena keprihatinan saya juga menonton video-video obrolan-obrolan di beberapa ya komal inilah ya di tiktok-tiktok ini yaitu kita bahas tentang kepala suan Injil Barnabas bagaimana komandan? setuju atau tidak? Ya setuju. Setuju ya setuju karena kan, setuju ya? Uh, saya rasa saya rasa bukan hanya Injil Bernaba saja Komandan kalau bisa satu jam 30 menit itu kita bahas anjil Injil apokrif yang dari apakah oh, kalau boleh kalau ya. begitu boleh ini kebetulan ada sumber-sumbernya tinggal saya ini saja saya ya, buat jantin. dalam bentuk singkat ya gimana Pak Mancharis ya kalau Caraku ya kita bacakan Injil-injil Injil-injil apokrif yang suka dikait sama rt 6 gitu. E Tapi kita mau sebut kaitannya dengan R6 cuma Injil-injilnya apa-apa saja. Kalau mereka tersinggung ya itu urusan mereka. Kita nggak eh, ngurusin mereka yang penting kita baca. Ini lo ajaran-ajaran sesat jangan ikutin ya gitu. Ibaratnya seperti itu aja sih. Ya, kalau aliran-aliran sesat itu mungkin itu beda beda kelas kayaknya paman Charles kita lebih kepada kitab-kitab kitab-kitab no no no, no, no bu, bu, bu, bu, bukan bukan aliran sesat tetapi kitab-kitab kitab yang ya. sesat hmm. di, ya yang sudah dikatakan sesat itu oleh gereja ini loh oh, kok ternyata kan ternyata bilang oh, kok sama nah itu urusan mereka kalau sama yang penting kita baca kitab yang kita punya aja. ya yeah. yep. oke okay lah ya yeah, jadi Uh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang sudah membuat saya semangat untuk mewarta ini Terima kasih pada Anda yang mendukung TikTok ini juga Kemudian jangan lupa juga dukung di Youtube Karena ternyata ada juga yang tidak punya TikTok ya Jadi uh, dukung di Youtube juga, subscribe ya Ada dua Youtube ya uh, yang menayangkan ini Teman-teman uh, yang uh, membutuhkan misalnya share aja ke temanmu yang sedang kalut, sedang galau tentang imannya dan lain sebagainya eh, supaya bisa mendapatkan pencerahan eh, tersendiri. Dan kemudian juga eh, saya membuat fiti-fiti di TikTok ini. Silakan disaksikan teman-teman. Ada beberapa yang saya jawab. Nanti juga setelah selesai ini kalau saya masih bisa menjawab eh, beberapa fiti-fiti yang ngaur-ngaur, ya, silakan ditonton saja. Begitu saja eh, eh, closing dari saya. Silakan mungkin dari paman Charles atau, paman, atau, atau uh, komandan. Silakan Atau kita langsung doa. Ya. Uh, terima kasih. Saya ingatkan lagi memang ketika Yesus bicara tentang kunci, kita ingat di dalam Yesaya itu bicara tentang kunci juga, bahwa memang ketika seorang raja meninggalkan uh, kerajaannya, dia pasti menitipkan kuncinya, di mana kalau orang melihat kunci itu, dia melihat raja itu. Dan kuncinya itu biasa ditinggalkan kepada Perdana Menterinya yang mempunyai otoritas penuh terhadap kerajaannya. Nah, kunci itu sudah ditinggalkan kepada Petrus dan suksesinya. Terima kasih. Oke, satu lagi. Tadi sudah saya beri contoh Bapak-Ibu. Jadi, kepada orang kepercayaannya lah seseorang memberikan kunci ibarat sebuah perusahaan ya, atau ibarat ada seorang bos Lalu dia mempunyai seorang karyawan kepercayaannya, hanya kepadanya lah diberikan kunci, dan hanya dialah yang bisa membuka, atau bahasa lain, tangan kanan bosnya. Ah, gitu kira-kira. Kalau kurang mengerti juga dengan istilah yang kami pakai tadi itu ya, tangan kanannya Tuhan Yesus, gitu lah kira-kira. Ya, oke, begitu saja. Komandan satu, bagaimana? Aku hanya mengingatkan besok kita akan live seperti jam 9.30 ini ya teman-teman. Mungkin bisa telat juga jam 9.45 karena ada sesuatu hal yang dan lain ya komandan ya. Saya juga masih ada kegiatan ramah tamah. <laughs> jadi uh -uh. Saya, ingatkan saya juga lagi. sama. Nah. Jadi kita ingatkan lagi ya komandan, besok kita akan live membahas mengenai kitab-kitab sesat yang telah dikutuk oleh gereja. Yes pukul oke okay. 21.45 teman-teman. Jangan lupa ya ditonton dan dihadiri kalau berkenan. Nah, kalau bagi mereka yang belum ada TikTok nanti bisa di-share aja uh, YouTube-nya DGAS Official sesuai dengan nama. Begitu. Terima kasih semua. Terima kasih, Komandan. Komandan pimpin doa lagi deh. Wih, ada paman ya. Charles. Komandan aja. Aduh. Ya udah. Saya uh, mari kita satukan hati kita, kita berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra. Amin. Allah Bapa yang berasal dari kerajaan surga, terima kasih Bapak Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhirnya Bapa dalam pewarta dan KTKC kami. Biarlah Bapa apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi pengajaran yang baru Bapa bagi teman-teman hmm. yang menghadiri KTKC ini. Dan mereka semakin mengenal Bapak, maksud dan tujuan Bapak memberikan kunci kerajaan dan menetapkan Petrus sebagai kepala bagi kami umat-umatmu. Kami juga berterima kasih Bapak karena engkau telah berkati Bapak dan tidak satupun hal yang terlewat Bapak yang kami bahas Bapak. Dan terima kasih atas penyertaanmu, kami haturkan semua doa kami ini dan permohonan kami ini ke dalam namamu melalui putramu Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Yang bersatu dengan Engkau dan persatuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, hey, terima kasih pemenang satu, Paman Karlis sudah uh, bersama malam hari ini membahas yang luar biasa ini. Terima kasih. Oke. Okay? Saya tutup ya, teman-teman. Sampai.